tapi ini dia yang gue takutin dari tadi Ternyata. Swafel langsung terobos ke bagian bawah tapi Infinity sudah siap dengan gerakan-gerakan seorang Swafel Flippy dipantau juga kali ini dari seorang Gotuni sudah membuka tembakan aduh, juga aduh. memberikan info kepada NFT bahwa ada orang di arah mercusuarnya Oh my God Flippy terkena damage peluru dari arah yang lain juga dan bahkan Mela sudah siap dengan kokangan granatnya dia tahu dia dapat informasi dari kawannya kalau misalkan ada satu player di belakang sana dan Ramones pun tertakedown dan dari Mela terus-menerus menghancurkan bandar dari mobil Dacia yang mereka miliki. NFT kali ini rotasinya dipotong dan ditahan oleh Infinity. Betul, kita bakal dari Infinity tampaknya cukup niat untuk memotongi pergerakan dari main NFT, Swafel. Dengan Aduh. info bahwa orang sudah mengunci dia, tampak kepadamu kabur tapi dari baginya tampak ke kepleset, oh, nice. tapi Swafel mengalahkan one-on-one -on -one situation dengan Nuzi dan sekarang keadaannya 4 lawan 3, tapi Swafel juga knocked out kali ini. NFT punya 3 player kali ini di mana Flippy sudah revive, sudah healing, tapi lihat Blue Zone yang sudah mulai mengikisnya NFT, membuat mereka kali dalam posisi yang tidak unggul menghadapi tim Infinity ya yeah, ini backup fire dari Infinity benar-benar on point banget, mereka masih bisa melakukan lock position dari arah-arah yang lain bahkan low health banget NFT sudah mulai bergerak ditembakin di depan sana, tapi Ramones lebih bermain barbar tapi ternyata lagi dan lagi Gatuni mendapatkan high ground advantage dari rumah percusuar, memantau ke arah depan, Flippy, the last man standing yang masih aktif kali ini, akan mungkin mencoba menerobos ke arah depan, Gatuni di depan sana bakal langsung ditembak. Itu tadi wow. mereka satu. Nice banget and langsung. Nah, itu dia. Mantap sekali mendapatkan dua elimination tapi drone. Flippy masih survive, Flippy masih bisa take cover dan itu dia. Flippy masih selamat. Ya, yes, tampaknya dari tim Infinity. Tidak sangka bahwa NFT dengan cukup berani ber memukul mundur tim Infinity ya. Sekarang wow. kondisinya kali ini masih bisa dibilang ya imbang tapi imbang. Keimbangnya ini dalam keadaan yang tidak ideal untuk kedua tim di mana drone bisa kabur, oh, uh, Flippy okay. tugas untuk menahan Infinity dan Infinity bisa dibilang ya darinya harusnya untung sekarang jadi rugi banget kehilangan dua player mereka, apalagi kehilangan itu juga seorang nusi bintangnya mereka. Benar, benar, benar. Tapi ini nice movement banget menurut gue dari NFT. At least mereka bisa mengkikis balik player-player dari Infinity. Nyawa dibayar nyawa, kepala dibayar kepala. Tapi ternyata Logan juga enggak mau ngelepasin player NFT tersebut. Flippy yang mungkin berusaha untuk turun gunung aja mencari informasi apakah Logan sudah pergi atau belum. Berarti bisa kita lihat drone berhasil survive keluar dari blue zonenya dan bakal mengamankan placement saja. Betul, kalau kita lihat sekarang juga tampaknya zona kembali pindah ke Adaw. arah kiri menuju pantai-pantai dari Erangel, Tapi sebelum kita menuju ke pantai untuk bersantai, tampaknya dari tim Secret, sudah fight juga dengan tim MSC, dimana mereka berhasil mempulangkan seorang TG13 kali ini. Dari seorang kit sudah mulai untuk melihat ke depan, memastikan teman-teman bisa maju dengan selamat dan dengan info bahwa musuh masih masih ada ngehold. Mereka tampaknya sudah mulai mempersiapkan untuk rotasi masuk ke arah circle yang tepat depan muka mereka. Tapi, tim MSC tampaknya tidak menyadari bahwa mereka sudah dipantau oleh tim Secret dengan waktu yang cukup lama. Ya, itu dia. MSC sekali ini bakal langsung bergeser sedikit mengubah positioning dari mobil-mobil mereka. Dan dari sisi yang lain, tim Secret mengamankan sebuah high ground juga, ada Matoy dan Jumper, berarti mereka melakukan split dua-dua, dan mungkin bakal langsung regroup begitu saja, tembakan ke arah depan dari seorang Matoy menuju ke satu tim face clan di depan sana, yang sudah mulai terspot juga, dan RRQ ada di sekitaran mereka, sudah mendapatkan angle shot, nampaknya ke arah tim Secret, tapi ternyata kamera harus bergeser terlebih dahulu, ke arah yang lain nih Flo. Betul, kita bakal lihat juga tampakan dari Xis bertemu dengan satu lawan di belakang mereka, tentu mereka tidak mau sampai di backstep, si belakang dari zona perlu dijaga, dengan tampak Pakai Onyx lah musuh yang terpantau di minimap kita tadi. Onyx sembay bakal cuma nembak ke arah seorang Hei yang langsung melempar dua asap untuk menutupi vision dari lawannya. Tapi tampaknya kita bakal lihat dari seorang Sky Only, bakal cuma nembakin ke arah Hei lemparnya lemparan utility, belum menemukan targetnya. Hei nggak bisa kemana-mana karena terpisah juga dari tiga member lainnya. Yes, dan lemparan granat itu dia masih belum connect juga. Hei masih bisa menghindari tembakan dari Sky Only. Tapi Hei menggocek terus-menerus juga pergerakannya. Masih ada beberapa asap yang bisa dimanfaatkan juga Sky Only. Masih bisa take cover dan itu dia tembakan terakhir dari Sky Oni. Belum bisa, belum cukup menumbangkan Hey Noob. Dan terakhir masih belum connect juga karena adanya halangan. Tanah-tanah di depan sana, oh, masih belum, belum bisa juga. Masih berada di bagian lower ground, Hey Noob. Bermain dengan sabar, dengan santai, belum mau healing dulu. Dan ih, masih belum bisa. Dan akhirnya sembai dari sisi yang lain mendapatkan seorang Hey Gue jadi Hey Noob ya, cuma satu kata yang mesti teriak. Tolong, <laughs> tolong. Dari belakang tembak, dari kanan tembak, gerak nggak bisa, smoke habis. Itu benar-benar dari tim Axis ya. Kayaknya udah gak bisa juga selamatin dia. Karena bahkan dari Foki pun kenok di tengah-tengah lapangan ketika pengen rotasi, bertemu bener. dengan tim yang ngangun Galacticos, dan sekarang dari eksis ya, tinggal menyisakan dua player yang masih aktif. Foki uh, kemungkinan kecil lah bisa diselamatkan. Dan dengan zona yang sudah menik, 24, zona perang, tentu dari Axis pengen coba untuk memaksimalkan posisi mereka. Dari Foki, pelan-pelan merangkak, tapi gue gak tau nih bisa selamat atau enggak melewati uh, padang hmm. rumput yang bisa dibilang cukup terbuka dari angle nya tim YG. Ya, agak sulit sih sebenarnya. Tapi mungkin dari oh, salah bisa? satu player bakal nekat aja untuk langsung nyamperin misi penyelamatan masih berusaha dilakukan. Itu dia sulitnya menyelamatkan kawan di bagian terbuka. Sementara kamera bergeser dulu, Infinity Mellet tertangkap oleh seorang player dari BN. Silence benar-benar membuat Infinity bungkam dan Logan yang menjadi the last man standing. Masih tertahan oleh Zona dan bermain di bagian open field. Gue gak tau ada berapa banyak healing kit yang dimiliki oleh Logan nih. Betul, ini Zona menuju ke arah open field, yang berarti kita bakal lihat cukup banyak tim yang akan terkikis menuju zona kita yang kelima, tapi sembari kita menunggu zona bergerak, tampak kita bakal lihat dari seorang Logan juga sudah mulai harus maju ke depan, Lo, untuk Logan ya, dia kayak tinggal sendiri healing juga gak terlalu banyak kondisinya udah terlalu baik, tapi Flippy tampaknya terpaksa harus knock out di luar area play zone, ya karena tadi juga healing kit dari Flippy begitu minimalis, hanya ada bandage-bandage saja tersisa, dan Axis kali ini hanya menyisakan kacang susu saja seorang diri saja di bagian sebuah Rumah Last Man Standing dan juga ada Onyx di sisi yang lain dan ini harusnya agak sulit sih untuk kacang susu menahan sebuah kompon seorangan diri saja tim secret pun pelan-pelan membangun rotasi mungkin bakal berkiring-kiringan oh no Mr. Five lagi-lagi mau ngespot. di depan sana ada seorang matoy yang berhasil untuk melakukan proning dan jumper terspot kembali sedikit timing Mr. Five lagi melakukan reload masih bisa belum bisa jumper tertangkap akhirnya dari tim secret rontok satu persatu betul kita bakal lihat tampaknya dari tim secret kali ini harus tertumbangkan oleh tim face one face terus di melempari bom oleh tim TS tapi lihat tampak ke kiri kanan depan belakang semua tim sudah mulai berperang sudah mulai kehilangan anggota kota mereka dari kit dilempari di bom dan lemparan bom balasan dan tampak belum mengenai targetnya Corpai di sisi belakang coba untuk menjaga sisi jauh dari tim Face Clan mengharapi tim TS zona pun sudah mulai bergerak yang berarti semua tim harus bergegas menuju ke next zone gila connect granat dari seorang kit menuju ke arah Mr. Five. dan kali ini Vintores akan berusaha melemparkan granat-granat balasan ke arah rumah milik tim Secret granat kedua granat ketiga lempar terus ke arah depan tapi kit masih butuh healing beras untuk melawan healing namun Vintores pun dengan Tony K kali ini takatiki dari face clan. benar-benar connect lagi granat menuju ke eye shot. betul kita bakal dari seorang Tony K terus memprivire ke arah rumah dari seorang kita pikir dimajuin uh. juga oleh Vintores di pulangan ke arah lobby secara utuh Vintores dan kawan-kawan berhasil mengantongi tiga poin eliminasi Yes, bener banget gila penjagaan rumah dari Vesta ini benar-benar apik banget dan sementara kalau kita lihat juga vampire yang sedari tadi mendengarkan suara perang suara berisik mereka perlu tidak peduli mereka bakal cuek aja untuk langsung fokus masuk ke dalam zonanya mengingat ini adalah zona keempat Pase kelima itu adalah zona yang tidak ingin ditahan pastinya. Betul, kita bakal lihat dari mereka kita tampaknya juga selumuhnya terpantau, tapi depan mereka ada tim YG. kita pakai nggak tahu bahwa YG ada dalam area rumah. <laughs> Voldemort tampaknya terus mendekat, ditembaki Voldemort dalam kondisi yang cukup low dan akan menabrak ke arah tim Axis yang kali ini sudah mengontrol area rumah. Tapi Voldemort kawan-kawan masuk area pertempuran, langsung tumbangkan dua player mereka. Voldemort yang posisi yang nggak bisa diselamatkan, karena terlalu dekat dengan area Onyx kali ini. Wow, oh, Faldemort ditertangkap juga oleh kacang susu, tapi masih ada Anerpeko dan juga yang menjaga areanya tapi lihat tadi Onyx mengambil keuntungan terbesar dengan terus menembak ke arah lawan-lawannya ya dan lagi-lagi Lord menyerang seorang player dari Onyx dari sisi yang lain tim YG benar-benar menjadi third party juga kali ini mungkin fourth party tapi kacang susu diratakan oleh seorang Asa well played banget dan Ararq berhasil mengamankan bibir zonanya dengan jumlah tiga player yang mungkin Valdemort masih bisa diselamatkan betul tapi Valdemort benar-benar dalam posisi yang sangat bergerak kali ini terus oh dikunci oleh seorang Sky dan mungkin di kali ini ya. Dalam upaya dari Marky mungkin nyelamatin Voldemort kalau sampai kena bakal di rush oleh tim Onyx tapi zona kembali Aduh. mental kali ini menuju ke arah open field dan tim-tim yang arah kanan cukup banyak menumpuk kali ini. Gede dong masih bisa enak banget itu Luas banget area dari Gede, apakah nanti Gede bisa mendapatkan late gamenya? Kita akan lihat nanti sementara RRQ yang sudah dikunci terus-menerus pergerakannya Valdemort. Masih berusaha merangkak menuju kawan-kawannya di belakang sana, minta pertolongan. Masih ada 20 detik yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk bisa merevive. Namun di sisi lain, faceclan pun rontok satu persatu dan rata faceclan dipulangkan oleh Vampire. Betul, apakah cukup banyak tim yang mulai berjatuhan kali ini? Waktu untuk rotasi pun tinggal menyisakan 10 detik dan YG yang begitu aman tampaknya langsung meninggalkan area pertempuran yang tadi sempat cukup banyak tim tumbang semakin kita bakal dilihatkan juga dari antara tim 4 mereka bakal bertemu dengan tim VPE yang sudah mengisi area lower ground tempat-tempat mereka tapi dari tim-tim sekitar area mereka belum menembak nih ke area VPE padahal cukup terbuka harusnya yes dan bahkan fight ini terjadi di luar play zone nya benar-benar do all situation dan April pun tertangkap oleh Granat dari seorang sweep ini akan menjadi indikator untuk Vampire melakukan rush dan ini dia saatnya Stone terus-menerus memberikan utilities ke arah depan terus menerus For rivals Nggak bisa kemana-mana dan ready revolve pun akan dengan nekat mengambil Bagian lower ground yang menembak ke arah depan juga dan ternyata for Rivals Diusir mundur, dipukul mundur Begitu saja oleh vampire Betul, tapi kita bakal lihat cukup banyak tim yang sudah mulai bergerak di area zona Kali ini cukup banyak player yang mulai berjatuhan juga Kembali lihat tampaknya onyx dan juga tim evos Bakal bertempur tepat di ujung zonanya Dimana ada juga tim yegi Yang sudah masuk ke area zona Mengambil tempat tepat di ujung dari bibir zonanya yes let's go teman-teman Indo Pride Indo Pride Indo Pride karena masih ada tim Indonesia yang survive masih ada RRQ Genesis Dogma dan juga Evos sementara kalau kita lihat juga dari Onyx yang masih bertahan kali ini dia sedikit kesusahan juga kalau misalkan mau melakukan rush dia harus aware juga dengan sisi kiri dan kanan dan bahkan RRQ will join the fight juga begitu menumpukkan begitu menumpuk di belakang sana dan Vampire bakal menghadapi V Gaming juga Trading Knock terjadi di belakang sana tapi masih ada Chua yang bakal melakukan close combat juga tembakan betubi-tubi dari Swipe dan itu dia rata sudah V Gaming dipulangkan oleh Vampire. Yes, tampaknya bakal sepuluh tim tersisa, 32 yang masih alive. Player demi player mulai berjatuhan juga masuk ke zona yang begitu open kali ini. Dan tampaknya RRQ push terhadap tim Onyx. sebenarnya asal, last person ini bakal terbawa berharap dengan seorang Jeffs. Dimana dari tim EVOS menerobos sisi depan dari tim Onyx kali ini mencoba untuk masuk ke arah zonanya. asah melawan Jeffs, 1 -on situation dapat ke <asal> menumbangkannya. <Gül> tampaknya knock tapi juga di end kali ini. one for one trade tapi RRQ pulang di posisi ke sembilan. Yeah. Iya. Yes, nice try RRQ, it's okay. Sementara Sambai The Last Man Standing masih survive juga di belakang sana. Tapi zonanya, uh, gila di PS. itu ya, sakit banget. Dan Sambai harus melewati rawa-rawa ini langsung maju ke depan sana. Dan hati-hati ada macan putih di belakang sana yang sudah menunggu. Ada Red Face dan juga Lizard yang masih melakukan setup juga. Sambai nampaknya nggak mau terlalu gegabah juga mengingat. Dia sudah menjadi lone survivor kali ini. Tapi gelena, Wah, hampir. hampir menumbangkannya <laughs> kali ini. Kita bakal lihat dari Tim EVOS masih coba untuk masuk ke Arizona juga, mereka masuk untuk zona kelima tapi zona keenam kembali mental ke arah open field. Dimana yep. dari tim EVOS dengan dua player yang tersisa akan cukup kesulitan nih masuk ke Arizona. zona. Mungkin dari EVOS bakal coba bermain agak lebih lama ya, menggunakan yeah. timing blue zone untuk masuk dan coba berharap juga tim-tim lain keburu perang dan melupakan ada tim EVOS yang bakal merobos zonanya. Benar, Cuma benar. dua tim yang masuk ke Arizona ada GD. Dan juga ada tim 2E. Woo, let's go teman-teman. Indopride. Karena kesempatan kita untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Sungguh besar di match kali ini. Parajin begitu low di belakang sana. Tapi ada NMG oh, menembak ke Satu player BN United yang langsung bakal langsung di end. Dan ternyata Parajin belum sempat melakukan healing terlebih dahulu. Dan BN United karena melakukan pergerakan agresif langsung rata dipulangkan begitu saja. Betul, kita bakal oh, lihat, tampaknya dari seorang senpai keluar dari pertahanannya. Menumbangkan oh, nice. seorang laser. Tapi ditumbangkan juga oleh tim EVOS Red Yes, bahwa ini waktunya udah nggak terlalu banyak lagi, bakal cuma untuk revive, ya, yes. bakal cuma untuk revive kali ini. Tapi tampaknya timingnya nggak dapat dan mungkin akan ditinggalkan dan coba untuk menyelamatkan dirinya kali ini. 6 tim tersisa, 17-nya masih live, 16 bahkan masih live, dan Gede masih utuh dengan keempat player mereka dengan posisi menurutku terbaik sih. Ya yes, bener banget, karena zonanya berpihak untuk mereka juga dan yanggon galaktikus, what? Terlalu percaya diri bergerak dengan vehiclenya menerobos ke arah depan Dan membuat diri mereka terkikis satu persatu Namun di sisi lain kalau kita lihat tersisa lima tim saja masih ada EVOS Masih ada Genesis Dogma untuk Indonesia Lihatlah Red Face seorang pejuang The Last Face Danny berhasil memperhatikan Yes, dari Ivo sekali dia masih bertahan juga masuk ke top four dari seorang Red Face sendiri mengantongi 3 poin kill. Kita bakal lihat ini juga masuk ke top 4 yang berarti Ivo sudah mengantongi paling nggak 11 poin kali ini. Yap, 12 ya. bahkan. Double digit lah ya, at least yeah. ya. Oh, ini ada angin segar nih Gue udah menghirup aroma-aroma nikmat Untuk tim Indonesia Let's go Kolom komentarnya diramaikan lagi Hashtag Indo teman-teman semua Fight masih berlanjut Tapi kali ini temponya sedikit diperlambat juga Bahkan kalau kita lihat Setup dari Genesis Dogma Bener-bener apik banget Dia ngelebarin sayapnya di belakang sana Dan dari seorang dayboat pun Langsung bergerak lebih dalam lagi Betul Kita bakal lihat kali ini dari tim GD Sudah menyebar dan menguasai mayoritas Di area circle Tapi tampaknya dari Evo's Red Face Ini akan bertahan lebih lama lagi tapi nice try banget nice dari try. TV Plus, nice try banget. Karena berhasil masuk ke top 4 Dan juga dapetin 4 poin eliminasi GD dengan player paling lengkap Di serta kali ini akan berhadapan dengan tim VPI akan berhadapan dengan tim Eagle Esports Dan dengan penyebaran mereka lakukan Menurut gue ini bagus banget sih Pergerakan dari tim GD Ya, yes, Karena kata lihat Kali ini Eagle yang bakal mungkin Fight terlebih dahulu dengan Vampire Memantau Dead Yang tadi sudah menembaki Ke arah salah satu player Eagle Dan ternyata Daybot Langsung menerapas ke arah depan Memperlebar lagi Zone kontrol dari mereka Tembakan bertubi tubi lemparan granat dari seorang daybot lautos ke arah depan datfon masih bisa menghindar dan ternyata datfon sedikit terpancing oh no para ternyata granatnya yang connect dengan seorang daybot betul kita bakal dari para tampaknya tidak tertumbangkan tapi sembari daybot knockout. out tampaknya VP pengen pengen mengambil keuntungan juga dengan langsung mengambil check tepat depan tim eagle e sport sehingga tim eagle Esports dapatin zona dan gd harus sedikit lebih jauh oh, tapi nice. dari gd tampaknya menjadi korban juga Star menumbangkan seorang flukey dan schwepon pun ditertumbangkan kali ini gd masuk di dan masih ada Daybot yang dalam posisi knock out. Dan mungkin bisa diselamatkan kalau mereka ngepush ke arah low ground-nya. Ya, tapi itu adalah pilihan yang mungkin dengan resiko tinggi. Kita lihat apakah bisa Daybot diselamatkan. Karena Daybot pelan-pelan masih merangkak. Lihat nih, Nichil. Nichil di belakang sana di bagian atap sudah mulai bergerak juga. Memainkan high ground advantage. Dan Namshin sudah mulai memantau juga ke arah depan. Snow Stone pun demikian bergerak perlahan. Tapi satar harusnya aware. Tembakan ke arah depan terus menerus Stone. Begitu low darahnya. Mau gak mau harus bergerak dan Granite dari satar Berhasil mendapatkan seorang Ya, yes, sudah bakal ada satar kali tampaknya bintang menumbangi batu tadi. Kita pergerakan dari seorang Boom Bum, juga revive. mulai menyelamatkan seorang Daybot yang akan membuat tim GD lengkap tapi tampaknya tidak. Boom pun knock knock membuat keadaannya kali ini tiga lawan tiga. Star harus nge-revive. Three on 3. Situation, mampukah seorang satar merevive, seorang boom. Karena pergerakan dari Nichil sudah mulai di spot, ditembakin bertubi-tubi. Masih ada vehicle yang bisa dijadikan oh. morningan Oh no, granatnya connect. Dan ini dia, the last dance-nya Nichil. The last man standing yang masih bisa bertahan menembak ke arah depan dengan UMP-nya. Namun, double pick dari Eagle memusnahkan tim Gede dan winner-winner chicken dinner untuk Eagle Esports. Yes, yeah, so congratulations tim Eagle Esports. Dan nice try nice untuk